Pengantar tambahan-tambahan pada buku Esther Buku Esther dalam bahasa Yunani adalah terjemahan dan perluasan dari buku Esther dalam bahasa Ibrani. Urutan peristiwanya hampir sama, tetapi ada beberapa perbedaan. Misalnya, beberapa nama orang. Juga, nada keagamaan sangat ditekankan dalam terjemahan Yunani. Perbedaan yang paling menyolok ialah Enam bagian yang ditambahkan. Hanya bagian-bagian itu yang dimuat di sini. Setiap bagian diberi huruf menurut abjad. Isinya antara lain, Mimpi Mordecai, Surat Perintah Raja Ahasuerus Melawan Orang Yahudi, Permohonan Mordecai, Doa Mordecai, Doa Esther, Esther menghadap Raja, Surat Perintah Raja Ahasveros Membela Orang Yahudi Ordehai Teringat Mimpinya Catatan Tentang Terjemahan Yunani